Satu arah Indonesia. Halo sahabat satu ya bangsa kita. Sejak Indonesia berdiri ada beberapa pejabat yang berani dan dengan tegas menyatakan mengundurkan diri. Baru-baru ini ramai di media sosial 3 Juli tahun 1956 Ketua DPR Sartono kaget bukan kepalang menetika membaca isi surat hata tanggal 20 Juli tahun 1956 itu yang berbunyi Merdeka.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 tetapi masih banyak lagi yang periuk peningkatan agar Indonesia